itu. Oh. Us, belut terus. Gila, jal belutnya! Jalan itu belut, udah kaliran, belut banget, oh besar. Mungkin ya. uh, kalau udah hujan, suka nanti. Caring, <laughs> semalam berarti alatnya di situ. Enak dari apa? Dari mana? Dari baru dekat Seberang sana dia ya yang, yang lebih banyak. banyak. Apanya? lah. lagi siap ini dulu kami mau mancingnya dalam sini ini. Mana? Ini sini. Oh, ya. Pak hmm. Genderi do mancing sini dapat moma katanya. Ini kan tempat lama nih. Oh, ya. Perlu ini sampai sana hutannya. Oh. Tinggal sih kami tadi seberang sana. Loh, suaranya hmm. sini. Mana? kata nung marhudut di sana. Kalau mancing di bawah itu ada rawa sebelah kiri itu. Sana, hmm. sebelah kiri ini, hmm. itu yang bekas kami kuras. Hah?